kita ketemu lagi di channelnya Simuni kali ini kita akan lanjutin lagi untuk journey-nya si Paman Lubang dari game Minecraft untuk versi PC ya dan kita akan coba bikin intro dulu biar keren who like Minecraft? yes, like Minecraft? haaa huh? Nah gimana? Intronya maksakan ya, tapi nggak lah yang jelas sih kita seru-seruan aja. Di sini belum ada tips yang paling bagus dari aku karena baru main juga. Yang jelas sering informasinya dari teman-teman semua, saya tetap tunggu untuk uh, bantu saya mainin game ini ya. Kalaupun yang mau gabung silahkan aja langsung komentar, kasih nama ig-nya ataupun nama id-nya. Kita ketemu nanti sambil bertualang di map yang sama ya bro. Nah ini kita lagi mau bikin stick dulu. Dan uh, kalau ada teman-teman yang baru gabung, selamat bergabung, makasih banyak, jangan lupa like and subscribe-nya juga, kita tunggu untuk nambahin lagi, tetap bertahan konten-konten ini sampai beberapa episode ke depan, oke kita langsung aja, ini kita mau pasang, eh malah dibuang uh -huh. Aduh sorry ya, <laughs> baru main di PC jadinya lupa untuk tombol-tombolnya Oke kita tes, Tara. pertama kita crafting dulu bikin sesuatu Nah ini dia, ini kita mau bikin kampak bro Sobat miner kita harus punya kampak dari kayu dan itu dibikin dari wood, plank dan stick ya Nah kemudian kita bikin hook juga, fix axe Nah udah jadi, kita tinggal lihat dulu apakah ini berfungsi dengan baik Eh malah dilempar lagi Aduh Ya sudah, di game ini kalau mau ngambil lagi barang harus dihancurin dulu terus di pick up Oke bro, nah gitu doang Lanjut kita bikin rumah Kita bikin rumah karena khawatir kesorean ya Saya tuh belum bisa benar-benar menghemat waktu ya Jadi masih bingung juga untuk cari-cari apalagi cari kambing karena katanya itu untuk bikin kasur dan saya nggak nemu ini di dunia plastik ini <San> Oke baru beres lubang pertama saya di sini kita harus bikin walaupun agak sempit ya tapi nggak apa-apa lah untuk sementahun nah kita harus bikin cepat-cepat apa ya pintu kita harus bikin pintu oak door nah di sini nggak bisa satu ya bikinnya ya boros banget oke langsung tiga pintunya kita bikin dulu oak wood planknya untuk stok dan apa ya hmm kayaknya kasur kita belum bisa bikin kita harus cari white wool dari si kambing yang tadi kita omongin Susah juga Yang jelas kita harus tutup dulu Ini sebelum ada Monster yang menyeramkan Teman-teman Kita harus tutup Waduh Ini udah mulai sore lagi Gak kerasa ya <laughs> Waktunya main game itu per 10 menit Katanya kalau nggak salah untuk waktu timing Siang ke malam malam ke siang Kita tutup aja cepat-cepat nah, Oke okay, kita masuk Nah amang sudah Aduh sayangnya kita belum nemu batu bara kawan-kawan Kita kayaknya agak berat ini Pasti gelap dan belum bisa tidur Jadi waktunya akan terasa panjang malam ini bro Aduh Coba sec Ih Nah Wih udah muncul Aduh tepat waktu banget mereka ya Aduh kacau Ini kalau udah magrib bete juga nih bro Aduh kesel deh Yah Nunggu semaleman kita Aduh sedihnya A few moments later. Akhirnya sudah pagi, kita harus cari lagi bahan. Eh, masih ada. Ih, skeleton zombie ternyata. Ampun deh. Aduh. Aduh teman-teman. Susah juga ya kalau ngeliat YouTuber yang lain kok kayaknya gampang lewatin malam pertamanya. <laughs> Oke deh, kita tengok dulu tara. Nah ini siapa lagi Aduh skeleton bone ya Ih beda ya Ih, Dan dia error Dia nembakin rumput Gak apa, apa kita tutup dulu Ih untung ditutup Dia menyasar aja udah kebakar gitu Dia lari kemana ya Nah kan error Eh Eh ternyata bisa nembak saya Ampun Tutup tuh kebakaran ini Gimana teman-teman Aduh butuh air ya, aduh jauh lagi air, <laughs> aduh kacau, lari-lari, tolong, aduh gimana ini matiinnya ya, waduh, coba cek aduh ini lihat kebakar, ah, kacau, belum punya senjata, pedang lagi cuman stik ya, nggak apa-apakah, lawan aja lah, kalau masih ada, mana dia, aman, sudah. Oke, okay, kita lanjut. Ini ternyata kita bukan kambing itu kuda. Aduh. Oh. Aduh, oke okay, teman-teman, kita udah keliling dan nemu kambing dan rasanya lupa buat balik ke rumahnya. Aduh, kayaknya kita harus bikin baru Bang. Ini nanti keburu sore lagi kacau nah sobat teman-temanku semuanya inilah kecatatan saya main game ini harus bikin lubang lagi kita seru-seruan aja yang pasti sih, kocaknya abis ini bro game walaupun agak tegang nah kan konyol ini kenapa saya tutup Bang aduh Untung tadi bikin lubang pertama di depan ya Untuk ventilasi ya Kita bikin coba lagi biar lebih terang Karena belum punya torch Belum punya obor Oke okay. Mana dia lubangnya Nah Nah Eh eh, Tadi butuh air tapi nggak gini juga kali bang Bang ada. Aduh deh. Ini malam kedua saya Sangat menyedihkan teman-teman ini ternyata aduh, ini musiknya gini mulu, tiap mau malam malah. Itu zombinya jenis apa lagi itu? Teman-teman yang mau ngecek uh, list zombi dan perlengkapan dan fungsinya, kalian bisa lihat di Minecraft wikianya nya ya. Nah, ya bener ini siwi, si pilek zombi ya. Nah, kayak pocong kalau lompat-lompat gitu ya bro. Eh bikin kaget aja dia, nah balik lagi, dan ini udah siang ngapain? Oh dia pinter masuk ke dalam air ya, kok bisa gitu ya? Aduh mana? Ih ada satu e eh, kabur ah, ngapain juga dia, dia berendam di situ ya? Error ini kayaknya map, aduh, ini kepaksa kita harus cari batu bara, biasanya ada goa ya, kita harus bikin rumah juga kayaknya di goa. Kita harus nomaden, pindah dulu, paman lubang, pindah dulu, santai, santai. Dan gak ada kambing, aduh. Coba. Kayak apa ini, adanya sapi. Sapi itu gak ada wallnya buat kasur. Dan dikasih hujan, teman-teman. Aduh. Itu ada kambing satu, tapi sudah terlambat. Saya ini takut kesorean lagi, gak tahu. Tiba-tiba nanti malam, dan hei akhirnya dapat batu bara. Aduh, sampai jatuh. <laughs> ini buat bikin torch dan juga furnace itu untuk bikin makanan biar dimasak. Kita jangan makan daging mentah ya, teman-teman. Aduh. Saja. Ah, Oke, okay. kita bikin. Pertama crafting table dulu karena di rumah yang pertama hilang dan tidak tahu di belah mana nantinya. Kita simpan dulu aja ini agak pojokan biar rapi. Nah, Nah, cepat-cepat kita bikin obor karena sudah ada air. Eh, apa? Itu eh, batu bara. Kita langsung bikin furnace. Ini dia, buat kita makan masak daging. Nah, kita simpan lagi, bro. Di mana ini ya? Di sini aja lah. Nah, oke, okay. biar agak terang ruangannya. Begitu dia melakukan pembakaran daging. Tara, ye, yeah, ruangannya jadi terang, otomatis oke okay, sambil nunggu masak daging mateng kita harus tutup dulu pintu belakang ini bahaya ini kalau ada zombie masuk selesai sudah kita oke okay, cuman unlock konstruk purnes ini udah pasang obor sekarang kita pasang eh tutup uh, ini pintu depannya deh ini ceritanya tuh masih ada lubang-lubang gitu takut banget biasanya lubang yang udah jadi banyak zombie. Oke, okay, pasang lampu, torchnya, dan kita tutup pakai pintu, teman-teman. Sudah -teman. aman, kita nggak akan digangguin. Tapi saya pengen jalan-jalan dulu, nyari tetap kambing dan beberapa temuan daging untuk kita makan. Mana ini? Nah, ini apa lagi nih? Kayaknya moga ada madunya ya? Tawonnya nggak kelihatan. Eh! Ah, ampun, kabur! Ah. ah, ampun, dah! Susah juga mainnya, ya. <laughs> Oke, okay, thanks for watching the podcast and subscribe, kawan-kawan. Dadah, bye-bye.